Sampai dulu ada salah seorang anak namanya Rubaya. Rabi'ah Rabi'ah ini Rabi usianya masih 8 tahun. 8 tahun atau 10 tahun. Si kecil. Hidupnya ngabdi di rumahnya Nabi Muhammad. Ngabdi di rumahnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi mau butuh, dia bawakan air. Kalau Nabi selesai wudu dia bawakan handuk kecil. Saking cintanya sama Nabi Muhammad, maka enggak. Enggak jarang dia tidur di depan rumahnya Nabi Muhammad. Sendiran di pintunya rumahnya Nabi Muhammad tidur Karena dia takut nanti malam tiba-tiba kalau Nabi butuh hajat, butuh sesuatu dia mau bantu Samping cintanya sama Nabi Muhammad tidur di rumahnya Nabi Dan Nabi ngelihat ini anak luar biasa, khidmahnya sama Nabi luar biasa Maka Nabi ingin ngasih anak ini hadiah Setiap hari di rumahnya Nabi bantu Nabi Muhammad khidmah sama Nabi Muhammad Kata Nabi saya mau kasih hadiah ini anak Ditanya sama Rasulullah tadinya nabi mikir mau dikasih hadiah apa kata nabi mending saya tanya tanyakan jadi sesuai dengan keinginannya kita ya sama nabi Muhammad Rabi'ah kau mau hadiah apa saya mau kasih kau hadiah apa kau pilih apa kata Rabi'ah apa? Nisa'ah berikan saya waktu sebentar saja buat saya mikir anak umur 8 tahun ketika ditanya kau mau apa Dibilang apa tunggu dulu sebentar biarkan saya mikir kalau anak sekarang nggak pakai seperti itu. Kamu apa? iPod. Kamu apa? iPad. Kamu apa? iPhone. Sudah langsung nyebut. Tapi anak ini zaman zamannya Rasulullah dibilang apa? Tunggu. Berarti dia mau berpikir meminta sesuatu yang paling bermanfaat buat dia. Setelah berpikir beberapa waktu baru dia jawab. Kata Rasul sudah, apa yang kamu mau minta? Dijawab sama anak kecil nih. anak umur 8 tahun. As'aluka murafaqatik fil jannah. Yang aku minta, aku nanti mau bareng dengan dirimu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8 tahun, anak umur 8 tahun, ketika ditanya mau apa, asaluka luka, aku mau sama dirimu di surganya Allah. Maka Nabi Muhammad tanya lagi, selain itu, selain itu apa? Yang kau mau? Dia bilang gak ada, saya cuma mau ini. Ini sudah permintaan saya terakhir, nih, hai, ada lagi, saya cuma butuh ini maka Nabi Muhammad sempat bertanya dalam hatinya apakah ada orang yang ngajarin anak ini umur oh, 8 tahun kok 8 tahun kok bisa ngucap seperti itu. ini jangan-jangan diajarin sama orang kalau Nabi tanya sama kau kau mau minta apa? jawablah mau bersama dengan dirimu di surga maka ditanya sama Nabi siapa yang ngajarin dirimu untuk jawab seperti ini bilang nggak ada ya Rasulullah ini kemauan saya dari lubuk hati saya ini anak-anak kecil di zamannya Rasulullah SAW Salam seperti ini Lalu kita ditawarin, mau apa ya? Sudah mau segala macam. Sudah, sudah mau ini, mau itu. Tapi anak-anak di zamannya Rasulullah, kecintaannya sama, sama Nabi menjadikan apa? Yang diminta, ya selalu bersama dengan, dengan Rasulullah.